jagat YouTube seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi bersama L Channel. L Channel merupakan sebuah kanal informasi yang memberikan edukasi-edukasi persoalan-persoalan hukum di tengah masyarakat. Kali ini kita berdiskusi di sebuah warung sederhana yang diberi nama Warjo. Telah hadir saat ini di depan kita Mbak L selaku advokat di Lembaga Bantuan Hukum Independen Pembela Rakyat Indonesia. Baik, kita <tuh> Kali ini membahas persoalan yang tengah hangat di masyarakat Kita sama-sama ketahui bahwa pandemi sejak 2019 sampai 2021 Saat ini telah banyak memakan jutaan korban jiwa Saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berusaha keras menanggulangi segala uh, menanggulangi segala dampak dan akibat yang disebabkan uh, virus corona tersebut uh, pemerintah DKI Jakarta saat ini melaporkan telah 95% seluruh warganya telah divaksinasi baik telah hadir malam ini bersama kita Mbak El. Udah lama ya kan kita nggak ketemu lagi ya? Udah lama terakhir itu 2020. Hampir uh, iya, setahun ya. Di Sukabumi kalau iya. masalah. Ya, iya. Baru kali ini nih Baru akhirnya kita ini. bisa bikin konten lagi iya. ya. Mungkin karena uh, apa uh, masyarakat juga lagi masih bertanya nih, terkait uh, apa itu namanya suntikan vaksin. Jadi kalau teman-teman mungkin yang telah di vaksinasi teman-teman bakalan menerima namanya kartu vaksin Disitu ada mengenai data hmm. Data pribadi uh, penduduk Disitu ada terkait nama, kemudian ada NIC-nya, ada tanggal ya. Nah, uh, mungkin banyak masyarakat juga yang belum paham atau para teman-teman tapi sih sebenarnya sudah memahami hal tersebut itu uh, terkait masalah data pribadi itu kalau Kang dinas pernah dengar ketika kita mau ke menuju sebuah mall atau kita untuk uh, masuk naik transportasi itu harus menunjukkan salah satu syaratnya adalah menunjukkan uh, vaksinasi kartu vaksinasinya bukti bahwa kita telah divaksinasi. Tetapi ada plus minus nih, kang sebenarnya terkait hal tersebut. Kenapa? Karena terkait kerahasiaan data pribadi seseorang. Hmm. Gitu, kan? Oh data yang diinput ah. oh, pemerintah terkait vaksinasi itu merupakan data privasi. Itu dan itu negara wajib melindungi. Yeah. Itu. itu bukan kata saya kang. Jadi ada aturannya, nah bagi kami yang uh, mengetahui terkait itu, khususnya saya, uh, saya ya, ada, ada sedikit keberatan sebenarnya. Terkait ketika kita harus mengunjungi salah satu mall, atau kita ingin menggunakan transportasi umum, kita harus barcode uh, kartu vaksinasi kita balik database barcode itu merupakan identitas yang sifatnya privasi ya? Betul Coba bayangkan Akang nih ya, ya, ya, ya, ya, ya. Akang hmm. ya kan, Diminta oh, oh, oh, oh, uh, okay. untuk scan barcode Akang punya kartu vaksinasi hmm. Saya ini selaku pengelola mall Oke, okay, saya scan Setelah, Nanti di aplikasi kami itu akan terlihat data akan baik. seluruhnya? iya oh. nama, nick, tanggal lahir hmm. gitu nah, itu yang sebenarnya harusnya dilindungi di, di, di, di. sekarang ada nggak jaminan? ketika akan balik lagi ke, tanya ke saya Mbak ada jaminan enggak data privasi Kang Dinas aman? Hmm, misalkan hmm. saya ketika saya melakukan kunjungan ke sebuah mall gitu ya. ya terus melakukan identifikasi Scan barcode gitu ya, iya. kemudian dari scan bar barcode itu terbuka lah identitas saya secara meneluruh tanpa... Iya. Ada filter? Ada filter ya. Terus kira-kira di mal itu ada nggak 5 menit? Lebih kan? Iyalah. Nah, terus itulah kekhawatiran hmm. kami selaku pemilik data pribadi, Data pribadi dari kami akan tersebar atau bocor atau bahkan salah gunakan. Hmm. Gitu Padahal ada payung hukum yang mengatur bahwa data pribadi seseorang itu harus dilindungi. Hmm. gitu Bahkan ketika ada pihak yang meminta data seseorang gitu. itu harus bersurat. Hmm. Mursite data pribadi kita ada di mana sih? Di ya? Kementerian dalam negeri itu kan ketika perbankan pun ingin meminta data pribadi seorang, harus, harus mengajukan surat permohonan. permohonan yes. gitu. Nah, saya termasuk orang yang keberatan terhadap hal itu. Fungsinya sebenarnya apa sih? Cuman hmm. hanya, oh, anda boleh masuk ke mall kalau syaratnya adalah kalau anda sudah divaksin. Hmm. Hanya ingin mengetahui itu toh. Ya. Tunjukkan saja buktinya. Hmm. Itu, tidak perlu yang namanya scan anda bisa pakai menggunakan uh, handphone anda untuk menunjukkan bahwa, nih, saya surat vaksin boleh masuk ya? Ini. Tapi kan persoalan ini kan Mbak Gai tahu juga lah, yang Mbak El ya tahu juga bahwa teknologi sekarang kan udah canggih, orang bisa saja dengan mudah menduplikasi hmm. uh, kartu vaksin tersebut. Hmm. Jadi ya mungkin saya sebagai misalkan saya berpikir sebagai Uh, pengusaha uh, mall tersebut gitu ya? Kan, uh, saya butuh data valid yang data valid itu mau tidak mau diperoleh berdasarkan proses scan barcode. Nah, itu gimana solusinya? Kira-kira Mbak Fet? apakah perlu pemerintah membatasi data-data uh, yang disingkap dalam proses scan barcode itu atau? Nah, ada cara lain misalkan gitu selain standar tadi kalau saya berpikir ini kan yang dibutuhkan apa yang dibutuhkan adalah mengetahui orang tersebut sudah divaksin atau belum setuju ya kan? hmm. nah, okay. kemudian muncul muncul lagi problem bahwa teknologi sekarang itu mempermudah seseorang untuk hmm. uh, melakukan duplikasi hmm. uh, apa itu. Eh. Memanipulasi data lah, segala macam Melalui teknologi digital kan mudah sekali tuh Pakai nah. seperti photoshop nah. segala macam Kembali lagi nah. Gimana kalau karena tanggian teknologi sekarang Data akan sadar Nah itu juga problem juga tuh Sebenarnya simple Hanya yang dikutukkan cuma satu Sudah divaksin atau belum Kalau anda sudah divaksin, anda boleh masuk Ketika anda belum divaksin, anda tidak hmm. boleh masuk Baik -baik. Gunakan handphone, teman-teman semua, buka aja aplikasi itu, manual, tinggal ditunjukin. Hmm. Itu. Yang aplikasi itu memang mempunyai integritas ya? Iya. kan ada dua nih, yang mungkin uh, masuk ke kodungi lindungi ya, satu. Kemudian aplikasi jaki, ya. nah udah, tinggal buka dari situ, tanpa hmm. perlu saya scan. Karena kan juga bayi. tunjukin aja, bayi dari aplikasi handphone anda sendiri Gitu kan itu loh Nah mungkin, mungkin ada, ada ke depan ya teman-teman mungkin praktisi sedang mengkaji itu juga Kenapa apa, itu diatur gak? Masalah data pribadi itu ada aturan undang-undangnya Itu terkait undang-undang nomor, uh, berapa namanya? Undang-undang nomor 232006 kalau kamu pernah dengar tentang dolar induk atau administrasi pendudukan, hmm. itu diaklulangkan. Contoh, yaitu di pasal, adalah pasal 84. Pasal 84. Lapan lupa undang-undang nomor 2326 tentang administrasi Di Disini disebutkan ya kan, aku bacain ya kan. Masalah tentang perlindungan data pribadi penduduk Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat Yang pertama adalah nomor kakak Kedua, nik Ketiga, tanggal bulan tahun lahir Keempat, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental dan kelima, nik ibu kandung Nik ayah Dan beberapa isi catatan peristiwa penting itu itu eh, hukum yang pertama ya. tadi itu undang-undang dua -undang ribu 2006 tentang administrasi penduduk itu Pak itu diatur. jadi yang tadi saya bilang tadi oh, masalah nim nomor, nomor, e, nomor KK ah. tanggal lahir jadi itu kalau akan perhatiin kembali hmm. di kartu vaksinasi akan itu tercantum itu semua hmm. Hmm. nomor ini iya lahir tanggal lahir dan segala macam itu wadai tidak boleh disembaruas kan hanya <lian> apa kita berhak untuk melindungi data pribadi kita <lian> makanya saya pribadi ketika saya mengunjungi mall saya cukup apa nih saya buka aplikasi jaki saya loh itu tapi saya nggak mau sampai saya di, di scan barcode saya karena kehalalan wajar dong kami ya khawatir kan gitu itu <lian> dalam undang-undang yang hmm. yang memiliki kewenangan untuk membuka data privasi warga negara itu sebenarnya diatur nggak sih ada ada oh, ada ya Ada Satu ya artinya secara hukum sebetulnya hmm. Hmm. pengelola mal ini uh, telah uh, sudah, sudah sudah melakukan pelanggaran privasi hmm. terhadap warga negara ya itu itu hmm di mana diatur Pasal 58 saya bacain lagi ya Kang ya, ya, ya. Pasal 58 instansi pemerintah dan atau swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik bukan saya yang bilang undang itulah kenapa saya menolak ketika saya harus menggunakan terapuka umum atau saya harus mengunjungimu atau sebagai salah satu syarat saya untuk uh, melakukan kegiatan adalah scan barcode itu di, saya cukup tunjukin aja. Kalau mau dicocokin data KTP, mau tinggal cocokin aja. Apa? Saya menolak kalau untuk scan. Hmm. nah okay. itu yang mungkin teman-teman praktisi mungkin akan sedang mengkajinya. Terkait uh, peraturan yang mengatur bahwa diwajibkan untuk scan barcode. terkait data juga itu dia menunjukkan payung hukumnya undang-undang tadi itu tadi undang-undang dua -Undang tiga, ada lagi turunannya itu adalah peraturan pemerintah nomor tiga puluh hmm. tentang pelaksana undang-undang nomor 23 tiga dua tentang administrasi publik itu juga diatur. Jadi sebenarnya kami saya bukan yang tidak setuju dengan program itu bagus kenapa ya. kita memfilter ya, orang pencegahan. Ya, ya penyebaran betul, cuman hanya caranya hmm. itu loh, Nah, kira-kira nih sebagai praktisi hukum gitu ya. Mbak Pe punya saran nggak ke negara gitu, ya? atau ke instansi terkait lah, terkait kebijakan ini? Kan jelas nih, apa lembaga pengelola mal itu? telah melakukan pelanggaran berupa apa eh ya penyadapan ya. katakanlah penyadapan ya yang bisa saja gitu data-data yang mereka peroleh itu disalahgunakan untuk kepentingan tertentu Nah, un, untuk pencegahan yang sudah terlanjur terjadi ini saran ya ke pemerintah atau konfliknya ke institusi negara terkait untuk segera men kegiatan tersebut kemudian mere merekomendasikan bentuk filter lain lah yang katakanlah menjamin bahwa keamanan data ...pribadi uh, warga negara itu terjamin aman, terjamin. mungkin, kalau saya pribadi, saya, saya punya pendapat, yang pertama mungkin, itu ditutup. Hmm, sama seperti dulu, kalau akan pernah... dulu waktu kita pemilihan. Ya. Ini kan 6 angka di belakang ditutup, kan? Ya. Nah, lho, kenapa ini dibuka full? Gitu. Oh, memang dibuka full, ya? Gitu, loh. Jadi mungkin saran saya bisa satu, mungkin ditutup identitasnya nama, nama kemudian nomor NIC itu ditutup sebagian Dan statusnya, apakah dia sudah divaksin atau belum Atau divaksin pertama atau divaksin kedua gitu. Yang kedua kalau memang harus menggunakan aplikasi tersebut yang kedua mungkin bisa hanya ditunjukkan aja Jadi itu kan, itu ya. Melalui Jadi, aplikasi yang ya sudah memiliki hmm. uh, koneksi koneksi dengan hmm. uh, lembaga terpercaya lah ya memang mengelola itu ya hmm. mengelola puskesmas. Jadi sepuluh. mungkin dua itu syaratnya sih bisa. Oke, nggak apa-apa kita scan barcode pengunjung atau uh, masyarakat ini boleh hmm. di scan barcode nya, tetapi ditutup hmm. data pribadinya, gitu Atau kita hanya cukup penunjukan sebagai syarat boleh melakukan suatu pergiatannya gitu Itu. Dan itu bukan cuma mall ya, Bapak ya? Luar biasa. Gitu kami sih cuma saya sih ya pribadi hanya mengkhawatirkan takutnya data kami itu disalahgunakan. Itu loh. Sedangkan negara aja melindungi kita warga negara. Hmm. Itu. Makanya saya bilang, saya, kami itu hanya menolak untuk dilakukan scan Cukup ya, Buk ditunjukkan aja, atau kita buka. Hmm. Saya berapa kali mengunjungi beberapa pusat perbelanjaan hmm. atau mall, ya cukup saya tunjukin aja. Melalui hmm. aplikasi jaki, malah lebih bagus kan ah. hmm. Kalau mungkin akan bisa tuh Aplikasi, hmm. aplikasi jakinya apalah ini, Mbak Itu saya yang masih... di... Uh, produk yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari DKI, hmm. Jakarta Info Nah itu kalau Akang ada dipakai menggunakan smartphone hmm. Android ataupun iPhone eh, yang lain hmm. Itu ada, Akang tinggal dong begitu Masukin, situ malah lebih tertutup hmm. Nicknya itu beberapa angka itu ditutup hmm. Dan hanya menyebutkan nama, nick beberapa ditutup Dan statusnya Akang Oke okay. nah, Itu aja udah Oh berbeda dengan identifikasi yang dilakukan Katakanlah pihak mal yang membuka seluruh data privasi iya. warga negara ya. Makanya sih, hmm. makanya itu ya teman-teman mungkin praktisi sedang mengkaji ya, terkait. Hmm. Sebenarnya mungkin awalnya adalah uh, saya yang mungkin awalnya lebih aware ya, karena mungkin uh, kebetulan pernah pengalaman hmm. saya mengkaji so, uh, pada saat kita Pilpres dahulu. Hmm. Kita ke Komisi Informasi Publik hmm. terkait data NIK seseorang itu. Hmm. Atau uh, data pe, apa nama pemilih yang itu hmm. gitu loh. Dari dari hasil uh, putusan kita di waktu persidangan di ya, KIT, Komisi Informasi Publik itu sebagai uh, apa namanya? pilot project kami di beberapa daerah terkait data pemilih itu boleh. Hmm. Hmm. sekarang ini kan udah terlanjur nih kebijakan itu berlaku di katakanlah di, tempat, di area publik hmm. yang ingin dikunjungi warganya nah, silakan Mbak nah nah ini sebagai warga nih kira-kira apa himbauan Mbak El nih ketika misalkan Menghadapi persoalan-persoalan yang sama, karena misalkan waktu pengen pengen melakukan kunjungan ke mall, tapi kita nggak pengen data kita terbuka oleh pihak mall. Nah, saran Mbak P, kira-kira gimana? Kalau saran saya adalah cukup ditunjukin. Hmm. Cukup ditunjukkan saja dari smartphone Akan sendiri. Hmm. Tunjukin ke petugas itu. Dan ketika misalkan petugas mall uh, menolak. Hmm. Kan mall gak cuman atur, Jakarta banyak kan, pindah aja mallnya. Hmm. Ada gak tindakan pindahkan uh, advokasi diri gitu uh, uh. Di, di, di tempat tersebut uh, gitu. Misalkan kita langsung ngomong advokasi, bahwa sebetulnya uh, identitas kita ini di dunia orang undang-undang. Mall berhak melakukan identifikasi secara terbuka. Kalau mau misalkan nih, saya punya aplikasi uh, yang integritasnya memang terjamin karena produk pengkrok, gitu. misalkan itu bisa nggak bakal. Kita menolak menolak uh, aturan main mall, tapi mengarahkan pihak mall mengidentifikasi lewat cara kita yang memang sudah integritasnya sudah diakui. Nah, itu mungkin bisa jadi himbauan, ya. Hmm. Cuman uh, kembali lagi, peraturan itu kan apa, berbuat apa, dan konsekuensinya apa? Tuh. Tapi kalau seandainya kejadiannya hmm. yang akan ketimpa ketika akan ingat-ingat, akhir -ingat ada sekali, akhir akan gimana? misalkan membutuhkan aplikasi itu. atau di scan barcode itu Oke. kemudian terjadi penyalahgunaan hmm. orang tersebut atau oknum itu bisa dituntut saya pikir dalam konteks scan barcode hmm. yang membuka data privasi warga sudah tidak lagi menunggu itu bisalah gunakan atau tidak karena menurut undang-undang sudah sudah melanggar. Itu Saya pikir ini persoalan yang cukup hujan ya krusial gitu ya karena ya itu seperti mbak, mbak L katakan bahwa data pribadi seseorang bisa aja bisa untuk tujuan tertentu. Tapi karena undang-undang mengatur bahwa itu terjamin dan pihak mau sudah melakukan pelanggaran, saya pikir sudah lagi tidak harus menunggu itu dilakukan apa e, dilakukan atau tidak. Iya, betul. Tapi memang tindakan yang dilakukan pihak mal atau e, instansi instansi apapun lah yang yang bukan pemerintah atau yang bukan e, berhak menurut undang-undang, saya pikir sudah urgensinya itu. Ya. jadi stop karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hmm, saya sepakat dengan pendapatmu, hmm. kamu hmm. hmm. Juga kalau kamu juga uh, sedikit informasi saya sampaikan tambahan. Beberapa hari lalu kan kebetulan kan kita kan biasa ya Kang ya. Hmm. kita buka konsultasi, hmm. Hmm. Ya. Nah ada laporan hmm. ke kami waktu itu, itu uh, apa namanya terkait. Hmm tiba-tiba ada di salah satu masyarakat ngadu ke kami dan dalam laporan kami bahwa dia tidak pernah membeli suatu produk online ceritanya tiba-tiba ada produk online sampai dan ada tagihan satu rumah juta padahal orang tersebut masyarakat, nggak pernah ngerasa dia belanja itu <coughs> itu itu yang pertama yang kedua adalah lagi aduan terkait kalau apa namanya istilah sekarang anak gaul sekarang tem pinjol-pijol zaman online Oh bisa jadi karena Itulah. karena data-data uh, data-data hmm. kita terbuka hmm. di uh, di banyak instansi yang hmm. tidak terjamin keterlindungannya itu di, bisa gunakan seperti hal-hal seperti itu ya. sampai saya tanyakan pastikan lagi ya hmm. sama si pelapor itu, hmm. Bu. Yakin ibu nggak pernah beli? Saya beli hmm. Saya nggak pernah kok aplikasi saya aja ngerti aplikasi itu, pinjaman online itu hmm. atau yang yang satunya lagi adalah belanja itu saya nggak pernah belanja. Hmm. gitu berarti kan ada kebocoran. Itu uh, yang kita diskusikan ini kan itu saya sudah membuat sedikit uh, apa namanya rumusan untuk persoalan permasalahan itu. Hmm. Di, di mungkin di IG kita ya, akan mulai bisa lihat tuh di IG-nya. Di IG Free itu, kita kasih edukasi ke masyarakat. Oke, saya juga salah satunya adalah memberikan edukasi ke teman-teman selain dari media sosial ini, ya Kang. Ya, e, dari teman-teman yang setiap saya ketemu, grup saya bilang mendingan nanti jangan di scam. Terima aja. Kalau dia keberatan, balikin aja. Bapak yakin, Bapak akan, akan kaya. Hmm. baik pemirsa Youtube seluruh Indonesia ini menarik bahwa persoalan pandemi yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia mobil khusus di Jakarta uh, pemerintah Baik daerah maupun pemerintah pusat telah berupaya keras-kerasnya keras untuk menanggulangi penyebaran wabah ini. Tetapi salah satunya dengan vaksinasi yang dibalik vaksinasi itu ada eh, identifikasi data penduduk. Nah, memang seperti kita ketahui bahwa ada beberapa, bukan beberapa, uh, ada uh, apa pengelola-pengelola uh, keramaian tertentu, yang mengundang keramaian tertentu itu mengharuskan uh, setiap pengunjung, katakanlah misalkan mal, setiap pengunjung namun itu uh, harus uh, melakukan identifikasi uh, scan barcode. Namun di balik identifikasi scan barcode tersebut ternyata uh, ada data privasi uh, warga negara yang terbuka secara menyeluruh tanpa ada filter sama sekali padahal hal itu sangat eh, sangat resistensi un, eh, untuk yang memiliki resistensi yang besar untuk disalahgunakan eh, oleh Oknum untuk berbagai macam eh, keperluan seperti tadi Mbak El katakan ada orang yang nggak pernah melakukan transaksi jual beli eh, Transaksi pembelian lewat online, Tahu-tahu mendapat tagihan Nah, bisa jadi eh, Itu merupakan salah satu kasus Yang muaranya itu berawal dari eh, Dibukanya data-data pribadi Tanpa ada filter sama sekali eh, Saya kira Ini merupakan persoalan yang sangat krusial dan hujan untuk segera disikapi oleh pemerintahnya karena privasi data data kependudukan warga negara merupakan bagian yang dilindungi undang-undang Mbak Soe ya jadi saya kira uh, pemerintah segera mengambil yang konkret untuk melakukan uh, filter terhadap upaya-upaya uh, lembaga swasta yang secara termuka gitu, melakukan uh, identifikasi stand barcode Vaksinasi, te, uh, vaksinasi data vaksinasi yang dibalik itu tersimpan data-data pribadi yang dilindungi namun dan mungkin sebagai penutup Pak P eh ada uh, ada saran atau ada himbauan baik kepada warga negara yang merasa terancam <tik> data vaksinnya. <tik> maupun kepada pihak mal, selaku pengelola karena seperti Mbak El katakan karena e, data penduduk itu dilindungi undang-undang artinya e, salah satunya pihak mal yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran e, bagaimana kira-kira e, solusinya atau sarannya terus. Selain pihak mall, kemudian pihak pemerintah, dalam hal ini pusat nih, karena ini kan terjadi di seluruh Indonesia ya, Mbak El. Nanti gini, bagi penutup ya, nah, kembali lagi, yang tadi saya sudah sampaikan, syaratnya sih bagi pemerintah, ke pemerintah adalah pertama, minta kalau mohon untuk ditutup atau difilter data pribadi seseorang. Gitu. Yang adalah mungkin juga saya uh, pikir udah bukan memohon tapi uh, harus mendesak betul. karena ada payung hukum undang-undang ini berlaku ke penyelenggara pemerintahan betul. Dan kedua adalah juga uh, untuk dirubah aturan mainnya ya, sedih bahwa sedih, sedih. itu uh, scan barcode itu bukan adalah salah satu syarat untuk membatasi kegiatan kita ini. Hmm. Betul. Tapi cukup hanya ditunjukkan, nah, itu, ya. itu. Jadi hmm. saran saya kedua untuk itu. Hmm. Kalau untuk masyarakat, itu adalah haknya teman-teman masyarakat hmm. untuk menolak ya. ketika tidak mau dilakukan scan. Gitu. Nggak nah. ada bahwa ada paksaan karena bahwa kita harus scan. Kalau You nggak mau di scan, nah Ayu langsung nggak ada. Artinya sebetulnya ketika ada alternatif hmm. cara seperti. E, aplikasi Jaki itu ya. pihak mall oh, sebenarnya harus bunduh ya, tunduk, karena data-data kependudukan dia hari ini tidak kalau tidak pakai aplikasi yang satu bisa gunakan aplikasi yang lain. Hmm. Kebetulan aplikasi yang lain yaitu misalnya ada aplikasi Jaki itu saya saya support dan apa ya saya apresiasi pemerintah daerah bahwa oh, dia apa menerbitkan aplikasi itu sudah melindungi data seseorang. Itu gunakan aplikasi. Kita bukan iklan ya, tapi kita bandingkan antara satu eh, apa namanya itu, satu aplikasi satu dengan aplikasi yang lain. Soalnya aplikasi sama intinya kan menunjukkan data seseorang sudah divaksin atau diplon kan gitu kan. Nah yang satu aplikasi ini adalah ternyata melindungi harapan kita sebagai warga negara yang wajib menguji datanya ya itu loh toh kenapa tidak kita gunakan ini dan ketika uh, apa namanya fasilitas umum menolak untuk aplikasinya lo kenapa lo kan? gitu. tujuannya ya, hanya ingin mengetahui apakah orang ini tersebut sudah bersinar atau belum kan gitu ya kayak saran tahir saya penutup yang saya sampaikan ini ya, itu dia tadi ya, dari baik pemerintah pusat baik ke masyarakat umum karena kita khawatir kan adalah itu dia nanti yang rugi siapa kita sendiri itu loh. si pemilik data itu sendiri yang rugi sendiri baik terima kasih Mbak El terima nah, Mungkin kan potong dikit mungkin tempatnya bisa kita sering-sering di sini kan? Oke, siap iya, kan? kayaknya suasana juga enak. dan menunya nah, ada apa aja nih di nah, kamu coba nih yang tahu nih menunya nah. Kak. coba kita lihat menunanya. ada Menunya ada roti bakar, ada sosis, sosis Untungnya ada sosis yang gede kak, saya suka itu minumannya <laughs> ada macam-macam ya, manis, susu Buat teman-teman yang kebetulan ada di sekitar persiapan negara Bisa mampir di warung utuh Untuk selanjutnya, semoga Informasi yang disampaikan Mbak El Bermanfaat Dan Kita tunggu Isu-isu yang hangat Lagi seputar hukum di tengah masyarakat Untuk saran, kritik Bisa disampaikan di nomor ini Apabila teman-teman ada usulan uh, Isu uh, pembahasan apa yang perlu dibahas oleh Mbak L bisa disampaikan lewat uh, pesan komen dan nomor di bawah ini Selamat malam Selamat beraktas kan? Ya untuk di subscribe oh. ya. jangan lupa ya dulu, -subscribe, kan? mendukung uh, channel ini dengan Subscribe dan like komen di barangan-barangan oh iya ya boleh di LC channel like, like subscribe dan komen di LC channel, channel.